Boleh aku tahu siapa kamu? Ketika Lindong mengucapkan kata-kata itu, sok dan horor hadir di dalam hatinya. Dia biasanya sangat berhati-hati dan bijaksana. Namun, sekarang, dia bahkan menggunakan batu leluhur di dalam tubuhnya. Ini selalu dianggap sebagai rahasia yang cukup besar baginya. Mulingshan adalah orang yang dia percayai. Pertama-tama, dia tidak tahu tentang itu. Dan kedua, bahkan jika dia tahu, Lindung tidak khawatir. Namun, pria berjubah merah yang tiba-tiba muncul menyebabkan Lindung merasa agak bingung. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Lindung tiba-tiba mulai mengencang. Yuan Power meletus kemeridiannya, menyebabkannya tampak seperti macan tutul yang akan menerkam mangsanya, dengan niat agresif memenuhi seluruh tubuhnya. Haha, kamu benar-benar orang yang berhati-hati, kata pria berjubah merah sambil tertawa. Seolah-olah bisa merasakan reaksi keras yang datang dari Lindung. Orang ini benar-benar terbungkus jubah merah, bahkan wajahnya sepenuhnya tersembunyi di bawah bayang-bayangnya. Selain itu, meskipun tidak ada fluktuasi Yuan Power yang terlalu kuat hadir di sekitar tubuhnya, ini memberi Lindung perasaan aneh. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan ahli tahap kematian mendalam awal tidak akan bisa sepenuhnya lolos dari deteksi dan menyelinap ke Lindung yang dijaga. Setelah mendengar jawaban yang tidak relevan dari pria berjubah merah itu, tatapan lindung semakin suram. Sebelum niat membunuh yang mengerikan melintas tiba-tiba di matanya. Desir, sama seperti niat membunuh lindung telah meletus dari matanya, sesosok kecil yang menyenangkan tiba-tiba muncul di belakang pria berjubah merah dalam sekejap. Meraih peti mati hidup dan mati di tangannya. Dia memberikan ayunan keras ke arah belakang kepala pria berjubah merah itu. kum saat live endat, Kofin bergerak, gelombang cahaya setengah lingkaran tiba-tiba tersapu. Sementara itu, fluktuasi memancar keluar jika disempurnakan oleh aura Deatki. Haha, <tik> <tik> pria berjubah merah duduk diam, karena berpikir dia belum menyadari serangan cepat dan menakutkan datang ke arahnya. Namun, tepat ketika peti mati dan kehidupan datang bergemuruh, sebuah suara tertawa terdengar dari balik jubah merah. Begitu tawanya terdengar, Lampu merah meletus dari sekitar pria berjubah merah, sebelum berubah langsung menjadi lingkaran cahaya. Bang, the life and death coffin, perfusi dengan death key, menabrak halo yang menyala-nyala, menyebabkan suara rendah dan dalam segera bergema. Namun demikian, berhadapan dengan serangan bertenaga penuh dari Mulingshan, tidak ada sedikit pun distorsi pada halo menyala. Sepertinya serangannya sebelumnya benar-benar dalam batas yang bisa diterimanya. Ledakan, setelah menerima serangan Mulingshan, lingkaran api yang menyala tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, energi yang bahkan lebih tak terbatas mengalir keluar darinya. Karena serangan balik itu, ekspresi wajah kecil Mulingshan berubah. Segera, tubuh mungilnya yang dicintai terbang kembali, sebelum mendarat dengan agak menyedihkan di atas pohon raksasa di kejauhan. Kekuatan yang sangat kuat, setelah melihat tontonan ini, Tatapan Lindong langsung berubah menjadi lebih serius. Mulingshan berada pada tahap hidup mendalam yang sempurna. Ditambah dengan peti mati hidup dan matinya, tidak ada ahli panggung mendalam hidup yang sempurna yang bisa melawannya. Namun, dari kelihatannya, dia tidak bisa memberikan satu ons perlawanan terhadap pria berjubah merah ini. Ekspresi Lindong berubah suram saat matanya berbinar. Detik berikutnya, dengan lambaian tangannya, Seberkas sinar hitam melesat keluar dari lengan bajunya, menerjang langsung ke arah pria berjubah merah itu. Saat sinar hitam cahaya melesat, itu berubah menjadi sosok manusia. Sebenarnya mayat Sky Devoring yang diperoleh Lindong, menghadapi lawan misterius ini, dia jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Dia tidak ingin berita tentang dia yang memiliki batu leluhur untuk diungkapkan, terlepas dari apakah orang di depannya tahu tentang itu. Melihat mayat Sky Devoring terbang ke arahnya, pria berjubah merah itu mengibaskan jarinya. Sinar kecemerlangan berapi-api menembus langit, bergemuruh saat menabrak Sky Devoring Kors dengan kecepatan kilat. Bang, ketika sinar kecemerlangan yang berapi-api, yang tampak kecil dan kecil, menabrak Sky Devoring Kors, api yang mengamuk langsung meledak dengan geram. Suhu api itu sangat tinggi. Karena ruang di sekitarnya tampaknya terbakar sampai beberapa distorsi terbentuk. Suara mendesing. Namun, saat api itu berkobar, cahaya hitam bersinar di tubuh Sky Devouring Course. Pada saat berikutnya, nyala api itu secara tak terduga menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Dari kelihatannya, itu muncul saat mereka ditelan oleh Sky Devouring Course. Oh... Perubahan yang tak terduga ini tampaknya telah melampaui harapan pria berjubah merah itu, ketika sebuah suara takjub yang samar terdengar dari mulutnya. Sementara itu matanya menatap sky devouring course dengan kejutan yang sedikit mencolok di mata mereka. Energi ini, bagaimana bisa sangat mirip dengan devouring power? Setelah mendengar gumaman pria berjubah merah, sudut mata Lindong berkedut tak terkendali untuk sekali. Pria berjubah merah ini memiliki indera yang sangat tajam. Dia benar-benar dapat menemukan asal-usul mayat Sky Devouring dengan sekilas. Sialan, dari mana orang ini berasal? Jika dia begitu kuat, mengapa aku tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bukankah Sky Sianing si Regen ini menahan kekuatan para ahli yang bisa memasukinya? Petik 2. Mata Lindung berbinar saat dia memikirkannya. Kekuatan pria berjubah merah benar-benar melebihi kekuatan Pang Hao dan Liu Suan. Namun, jelas bahwa Lindong belum pernah melihat atau mendengar tentang dia. Jika dia tidak mengungkapkan dirinya, bahkan Lindong mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya ada orang yang mampu di gua ini. "Kamu memiliki beberapa harta, anak nakal." Memalingkan pandangannya ke arah Lindong, pria berjubah merah berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, Kilatan sengit melintas dengan mata Lindung sekali lagi. Apakah orang ini mengejar harta di tanganku? Hei, tidakkah kamu pikir kamu terlalu waspada? Bocah, aku hanya melihat dari samping. Mengapa perlu begitu banyak niat membunuh? Melihat niat membunuh meletus dari tubuh Lindong. Pria berjubah merah tidak bisa membantu tetapi berseru. Kamu telah bersembunyi dan bertindak mencurigakan. Bagaimana aku tidak bisa waspada terhadap kamu? Mengapa kamu tidak mengungkapkan wajah kamu kepada aku hari ini? Dan biarkan aku melihat siapa kamu sebenarnya. Jawab Lindong sambil menyeringai. Lupakan tentang mengungkapkan wajahku. Pria berjubah merah itu menjawab sambil tersenyum. Ku, apa sebenarnya yang diinginkan orang ini? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa kita akan kalah? Mulingshan berteriak ketika dia mencungkil peti mati hidup dan matinya. Peti mati hidup dan mati. Klan Paus Sage Abadi memang bukan penurut. Miringkan kepalanya untuk melihat Mulingshan. Pria berjubah merah menjawabnya sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, sebuah ketakjuban melintas dalam mata besar Mulingshan. Orang di depannya secara tak terduga mengenalinya. Yang terbaik adalah kalian tidak bertarung lagi. Aku tidak merencanakan melawan kalian berdua. Alasan mengapa aku mengungkapkan diri aku adalah karena aku terkejut dengan metode kamu, bocah. Petik 2, memberikan peregangan malas, pria berjubah merah berbalik dan melihat ke arah lindung sekali lagi. Pada saat ini, tatapan mantan tampak mengandung beberapa niat yang mendalam ketika ia berkata, Di dunia ini, tidak ada banyak orang yang mampu menghilangkan Himoki, dan lebih lagi ketika berada di ranah tahap mendalam kehidupan yang maju. Orang-orang yang bisa berurusan dengan Himoki, menjadi semakin rendah. Kamu benar-benar mengenali Himoki. Pada saat ini, Lindung perlahan-lahan menjadi tenang, sebelum warna yang heran muncul di matanya. Setelah semua, selama bertahun-tahun, dari semua ahli yang dia temui, hanya sedikit yang bisa mengenali Himoki. Heh, aku tidak hanya tahu, aku juga pernah bertarung dengan Himo. Mereka memang makhluk yang sangat jahat. Mendengar pertanyaan Lindong, pria berjubah merah itu tertawa aneh sebelum menjawab. Lindung langsung terharu secara emosional. Setelah beberapa saat kemudian, dia menangkupkan tangannya sambil berkata dengan suara yang dalam, Boleh aku tahu siapa kamu, senior? Saat ini, orang-orang yang tahu tentang keberadaan Yimo pasti akan menjadi ahli yang sangat kuat. Karena orang sebelum mereka bahkan pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, dia pasti bukan individu biasa. Haha, tidak perlu tahu siapa aku sekarang. Sambil bertepuk tangan, pria berjubah merah berdiri. Melihat ke arah Lindong, dia berbicara dengan niat yang dalam. Ada beberapa hal yang menarik di dalam tubuh kamu. Aku sebenarnya tidak dapat mendeteksi mereka untuk sementara waktu. Namun, aku percaya bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Ayo kita bertemu lagi, bocah. Saat suaranya terdengar, tanpa menunggu Lindung untuk menjawab. Api meletus dengan marah di sekitar tubuh pria berjubah merah. Saat api menghilang, tubuhnya menghilang secara misterius. Melihat pria berjubah merah, yang berubah menjadi api dan menghilang, Lindong tertegun. Orang itu benar-benar terlalu misterius. Dia benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Kakak Lindong, orang itu benar-benar hebat, kata Mulingshan sambil berjalan. Ya, Lindong menjawab sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Sebelum menghela nafas pelan, sepertinya para ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua ini mirip dengan berjongkok harimau dan naga tersembunyi. Orang itu yang muncul di hadapan mereka adalah seseorang yang bahkan dia merasa sangat sulit untuk dihadapi. "Ayo pergi!" pada saat ini, bahkan Lindung tidak tahu apakah pria berjubah merah itu adalah teman atau musuh mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya. Setelah itu. Dia mengucapkan sepatah kata untuk Mulingshan. Dalam sebuah gerakan, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah kedalaman gua yang tinggal. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 944, Inti Petir. Setelah meminjam kekuatan batu leluhur untuk menghabisi delapan belas mayat yang layu, duo lindung sekali lagi berangkat dan langsung menuju ke bagian dalam gua. Sementara mereka menjelajah lebih dalam. Mereka juga bisa melihat banyak pencari harta yang telah berkelana ke gua. Mereka seperti segerombolan belalang yang masuk ke beberapa bangunan yang hancur ketika mereka mencari harta karun di mana-mana. Meskipun gua ini pada akhirnya hancur, itu jelas cukup megah ketika masih berdiri. Banyak harta masih tetap ada bahkan setelah periode waktu yang lama. Itu tidak bisa dihindari bagi para pencari harta karun untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan mata memerah setelah melihat harta karun itu. Lindong telah menyaksikan lebih dari 10 pertempuran sengit di sepanjang jalan. Kedua belah pihak bertarung sampai mereka menjadi sedikit marah. Selain itu, ada juga banyak serigala seperti tatapan rakus yang menunggu di sisi medan pertempuran. Mencoba untuk berhasil mendapatkan harta dari dalam gua ini bukanlah tugas yang mudah. Selain pertempuran sengit antara pencari harta karun, buah ini, yang telah dirambah oleh Yimo, jelas memiliki beberapa bahaya yang tersisa di dalamnya. Sebagian besar bahaya ini sama seperti mayat-mayat yang sudah layu dari sebelumnya. Mayat-mayat ini telah terkikis oleh Aura Yimo, yang telah sangat memperkuat tubuh mereka. Kecuali jika seseorang menggunakan metode khusus untuk menghilangkan Aura Yimo di dalamnya. Mayat-mayat itu akan seperti terminator. Ketika gua tumbuh semakin gaduh, jelas bahwa banyak ahli telah kehilangan nyawa mereka di tangan mayat-mayat yang layu. Meskipun demikian, ini tidak hanya gagal untuk menimbulkan ketakutan di hati mereka. Itu menghasilkan semakin banyak ahli berkumpul bersama untuk secara khusus mencari mayat-mayat yang layu ini. Ini karena dantian dari mayat-mayat ini telah membentuk pil deatli silen deatli. Ini juga harta yang agak berharga. Jika seseorang melelangnya di dunia luar, satu pil setidaknya bernilai beberapa juta pil Xuan yuan. Harga itu disebabkan bahkan sedikit menarik Lindong. Tentu saja, meskipun Lindong tertarik, dia tidak pergi mencari pil itu. Tujuan paling penting dari perjalanan ini adalah simbol ancestral Thunderbolt. Dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu mencari mayat-mayat yang layu di dalam gua yang sangat luas dan megah ini. Jika dia akhirnya kehilangan simbol leluhur Thunderbolt, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, duo Lindong hanya bepergian dalam garis lurus dan bergegas menuju bagian dalam gua. Sementara para pencari harta bermata merah mencari di seluruh gua untuk mayat-mayat yang layu. Bangunan-bangunan yang muncul di tanah mulai bergerombol ketika keduanya perlahan-lahan menjelajah lebih dalam. Namun, itu masih dipenuhi dengan aura yang rusak. Dari dalam reruntuhan, dia samar-samar bisa merasakan jiwa mengaduk pertempuran besar yang telah meletus di tempat ini saat itu. Dihadapi dengan serangan besar-besaran Himo yang jahat itu, kemungkinan semua orang di dalam gua ini habis-habisan untuk mempertahankan sekte mereka. Namun, sepertinya mereka akhirnya gagal, seperti sekte kuno yang dilihat lindung di dalam grid desolate tablet. Lebih jauh lagi. Kegagalan mereka secara diam-diam dihapus dari sejarah. Jika bukan karena pembukaan buah kali ini, kemungkinan tidak ada yang akan tahu bahwa faksi yang kuat pernah ada di bagian dalam wilayah ini. Sosok lindung bergegas melewati langit, matanya memandangi bangunan-bangunan yang rusak yang tampaknya dengan cepat mundur ke arah yang berlawanan. Desahan pelan tanpa sadar dipancarkan di dalam hatinya. Makhluk-makhluk imo itu memang musuh bersama orang-orang di dunia. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Namun, sepertinya bahkan tidak satu inci pun rumput akan muncul. di Dimanapun mereka lewat. Semua kehidupan tampaknya telah dihancurkan oleh mereka. Saudara Lindong, ada beberapa kegiatan di depan. Mata besar Mulingshan tiba-tiba melihat jauh di depannya saat dia terbang dan berteriak dengan rasa ingin tahu. Mem, Lindong mengangguk. Dia juga merasakan ada semacam fluktuasi unik yang menyebar jauh di depannya. Fluktuasi itu tampaknya memiliki gemuruh guntur yang tersembunyi. Hati-hati, Lindong menoleh dan mengingatkan Mulingshan di sisi yang berlawanan. Lindong sangat berhati-hati sejak dia bertemu orang berjubah merah misterius itu. Gua Thunderbolt telah menarik terlalu banyak orang saat ini. Tidak ada yang tahu apakah akan ada orang lain seperti orang berjubah merah di antara orang-orang ini. Jika ada, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Mu Lingxian mengangguk setelah menyaksikan kekuatan orang berjubah merah. Dia juga mengerti bahwa satu-satunya alasan mengapa dia bisa memegang live death coffin cover dan mengayunkannya secara acak di pulau itu adalah karena para ahli sejati belum menyerang. Swoosh, duo lindung berubah menjadi sinar cahaya terang yang melesat melintasi langit. Sekitar selusin menit kemudian. Tubuh mereka mulai berhenti, namun mata mereka memiliki ekspresi terkejut ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. Gunung raksasa besar 100.000 kaki tercetak di mata mereka. Gunung itu seperti raksasa yang memisahkan langit dan bumi. Bahkan aliran waktu tidak mengurangi penampilannya yang megah. Bang Bang, pada saat ini, ada air terjun perak besar sepuluh ribu kaki bersiul dari tebing gunung. Itu datang gemuruh ke bawah. Menyebabkan sekitarnya bergetar dalam proses. Mata lindung dengan cermat mengamatinya sementara ekspresinya menjadi terfokus. Ini karena air terjun perak itu sebenarnya bukan air biasa. Sebaliknya, itu dibentuk oleh petir perak kental. Suara guntur dipancarkan dari dalamnya. Danau petir hadir di bawah tebing dan danau itu juga berukuran 100 ribu kaki. Itu sangat luas dan orang tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Pertunjukan kekayaan yang menakutkan, Lindong menyaksikan gunung di depannya. Air terjun petir dan danau petir menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan petir yang sangat luas dan kuat dari dalam air terjun petir dan danau petir. Jelas, mereka tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu buatan manusia dengan mampu menciptakannya dengan pengerjaan yang luar biasa seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan pencipta. Duo lindung perlahan bergegas menuju gunung. Setelah itu, mereka berhenti di luar danau petir. Mata mereka memandang. Itu mungkin untuk melihat busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas kolam petir. Banyak petir mengalir di dalam danau. Tampak seolah-olah ada beberapa binatang buas yang bersembunyi di dalamnya. Danau petir ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Kemungkinan tempat ini seharusnya menjadi area pelatihan untuk murid gua saat itu. Petik dua, Tangan lindung menyentuh danau dengan lembut. Jejak kekuatan petir melekat ke tangannya. Setelah itu, mereka memasukinya dari semua pori-porinya. Menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Meskipun merasa mati rasa, bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa tubuh dan ototnya mulai menunjukkan tanda-tanda rileks ketika kekuatan petir menyerbu lengannya. Jelas, kekuatan petir ini memiliki efek tempering tubuh yang cukup besar. Karena mereka mampu menciptakan danau petir yang sangat besar untuk dilatih para muridnya. Kemegahan sekte ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh faksi biasa. Bahkan di dalam sekte Dao, hanya ada sungai pil di dalamnya. Dibandingkan dengan danau petir, sungai pil jelas sedikit kurang. Jika aku punya waktu yang cukup. Aku akan berlatih untuk periode waktu di petir seperti ini. Ini mungkin akan sangat bermanfaat dalam berlatih keterampilan naga wujud hijau surgawi. Lindong memukul mulutnya dan merasa sedikit menyesal. Saat ini, jelas mustahil baginya untuk tetap berada di dalam danau petir ini untuk berlatih selama beberapa bulan. Hah, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Matanya memandang ke bagian dalam danau petir. Gelombang demi gelombang tiba-tiba terbentuk di permukaan danau. Pusaran air perlahan terbentuk. Setelah pusaran air ini terbentuk, adalah mungkin untuk melihat kluster cahaya petir seukuran kepala manusia perlahan-lahan muncul darinya. Samar-samar orang bisa melihat jantung perak berdetak perlahan di dalam kelompok cahaya. Setiap kali jantung perak ini berdetak, akan ada raungan buntur rendah dan dalam yang dipancarkan. Apa itu? Mulingshan memandang hati perak di dalam cahaya petir dengan cara tertegun dan bertanya. Inti petir, mata lindung sedikit terkejut ketika dia melihat jantung perak yang berputar di dalam danau petir. Pada saat berikutnya, panas membakar yang tidak bisa disembunyikan tiba-tiba melonjak dari dalam matanya. Inti petir ini biasanya hanya dapat dibentuk di bawah tekanan yang sangat menakutkan bersama-sama dengan kekuatan petir yang sangat murni. Masing-masing dari mereka sangat langka. Bahkan jika seseorang hanya bayi yang baru lahir, jika seseorang dapat menanggung kekuatan-kekuatan petir, tubuh seseorang akan menjadi sebanding dengan seorang ahli panggung nirvana dalam periode waktu yang sangat singkat. Selain itu, dikabarkan bahwa jika seseorang dapat menyerap kekuatan petir yang sangat murni ke dalam tubuh seseorang, bagian tertentu dari tubuh seseorang akan mengalami transformasi aneh karena konsentrasi kekuatan petir yang tinggi. Dari sudut pandang tertentu, inti petir seperti itu adalah harta alam yang langka. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar dapat menemukannya di sini. Memang layak menjadi gua reinkarnasi. Mata Lindung menjadi bersemangat. Dia akhirnya tidak dapat menahan godaan ketika dia memikirkan berbagai manfaat dari inti petir. Tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan. Inti petir. Sebelum tangannya mengulurkan tangan. Bang, namun, tangan Lindong baru saja menyentuh, inti petir, ketika suara angin yang deras tiba-tiba menyerang. Seorang tokoh langsung menargetkan tempat fatal di antara alisnya. Lindong mengerutkan kening setelah tiba-tiba terhalang. Dia membalik tangannya dan melemparkan pukulan. Lampu hijau melonjak dan menghalangi angin kuat itu dengan pukulan. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya. Hanya untuk menemukan sosok berpakaian putih memikat yang sudah dikenalnya berdiri agak jauh. Liu Siang Suan, Lindong menyaksikan keindahan utama dalam gaun putih yang terlihat cukup suci. Matanya langsung sedikit menyipit, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.